Misteri di balik kalung apel Min Sol Ah Min Sol Ah merupakan salah satu pemeran dalam drama Penhouse yang paling meninggalkan kesan. Meskipun karakter Min Sol Ah telah meninggal di awal-awal episode season 1 drama Penhouse, Min Sol Ah termasuk salah satu karakter yang paling diingat oleh para penggemar. Pada pengenalannya, Min Sol Ah yang juga memiliki nama Anali ini menggunakan sebuah kalung apel Sebenarnya kalung apel milik Min Sol Ah ini terlihat biasa saja. Namun sebenarnya kalung apel Min Sol Ah memiliki misteri dan arti yang tersembunyi. Kalung apel milik Min Sol Ah melambangkan apel perselisihan dalam mitologi Yunani. Apel perselisihan adalah sebuah apel emas yang dilemparkan oleh Dewi Eris yaitu Dewi Perselisihan. Apel emas atau apel perselisihan tersebut dalam mitologi Yunani diperebutkan oleh tiga Dewi, yaitu Dewi Hera, Dewi Eprodit dan Dewi Athena. Apel emas itu diperebutkan karena berisi tulisan untuk yang paling cantik, jadi ketiga Dewi memperebutkan apel emas itu untuk menentukan siapa yang paling cantik. Namun Dewi Eprodit berbuat curang untuk mendapatkan apel emas itu. Sehingga Dewi Hera dan Dewi Athena marah dan akhirnya terjadi perang Troya. Hal ini sangat sesuai dengan cerita dalam Penthouse, di mana apel emas itu dilambangkan sebagai kalung apel milik Min Sol ah. Dan Chon so Jin yang digambarkan sebagai Dewi Aphrodite adalah orang yang membawa Min Sol Ah ke Hera Palace. Dan Min Sol Ah yang memiliki kalung apel itulah yang menyebabkan konflik berkepanjangan yang terjadi di Hera Palace. Tak hanya itu Dewi Athena yang digambarkan sebagai Oh Yun Hee juga membantu Dewi Hera yang digambarkan sebagai Sim Suryon untuk melawan Chon so Jin. Hal ini sangat cocok dengan cerita mitologi Yunani tersebut di mana Dewi Hera dan Dewi Athena berperang melawan Dewi Eprodit. Sama halnya dengan Sim Suryon dan Oh Hee yang berperang melawan Chon Soo Jin. Dan semua itu karena apel perselisihan dan dalam drama Penthouse, apel perselisihan digambarkan sebagai kalung apel milik Min Soo Ah. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini? Jangan lupa untuk tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar agar Mimin juga tahu informasi yang lainnya.